Doa pagi mohon keselamatan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas kasih karuniamu yang telah Kau berikan kepadaku dari malam aku tidur hingga pagi hari ini. Aku bersyukur untuk nafas baru yang boleh aku terima. Berkati dan lindungi aktivitasku sepanjang hari ini. Berkati pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang yang aku kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka. Dan ampunilah untuk segala dosa yang telah kami perbuat.